Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safuan. Kembali semula dalam South Agent Ali. Season 3. Episod 13. Finale kita untuk season 3. Aku pun dah nak hujung dah ni. Depan ni dah tak ada apa dah. Aku nak tengok. Setiap buang masa. Jom. Aku nak pergi mana? Oh ni ni apa? Flashback, flashback. back story Waktu Jenny nak pergi tinggalkan dia. Nah. Oh dia hadiahkan saya gitar saya. tu. Okay. Tapi kenapa Kak kena pergi? Saya dah dapat arahan. Ha. agak-agak agak-agak Jenny yang sekarang ni masih fikir ke pasal love. Oh, dapat lawan dah. Kan? Ha. Oh. Ha. Papah. Papalah dak aku gila. Lawan hingga kita tak perlu tunduk pada sesiapa pun. Oh. Okey, so dua orang ni akan selamat kali. Macam mana nak lawan? Sedangkan ketua teras pun tak boleh lawan duit. Diorang takkan boleh tembus punya. Ya, macam ni dia nak, nak lawan. Dia boleh kawal semua. Kain ni bila sampai sana nanti. Oh, itu dia dapat detail tu sensor kan. Lepas tu doktor ni boleh cari. Satu lagi. Ada benda aku letak dalam tu Kau boleh aktifkan semula sistem micro yang masih ada dalam Oh bukan bukan bukan bukan Buffkan balik Buat one time lah One time you Sekali ni dia aktifkan balik Tapi takut nanti Sigh effect pula Ya. Yeah. Ah, cabut, jangan bagi cantum Betul juga kan Alright, laju Come on Okay, dah, dah pecah tu jangan bagi cantum Woo, Dapat tengok Chris beraksi balik eh? Lama dia injet kan Ini pun sama juga. Boom! Mai. Sen macam tu je. Mereka nak cuba dapatkan capture point lain. Oh, nampak ye, dia dia, dia ni macam struggle lah Semua salah. Oh ni yang betul. Tak boleh tewaskan saya. Oh, nice. Haru. Rudy dengan dia punya kontrol lah. Kan bagus tu. Ya Rudy macam natural counter eh. Oh rata dah kip. Hampir-hampir dah. Oh jam lah. Ni lah gadget semua tak fungsi. Terbang override eh. Dua pula tu. Kecual. Bukan. Ah! Oh. Ah! Aku aku rasa apa? Uh, dapat eh. Aku rasa Rizwan dah injak gol. Macam mana? Ya, injak. Asalkan numero ataupun 0.5 tak tahu Rizwan masih boleh lagi. Kalau dia ni tahu boleh kontrol lah kan. Ah, teruklah. Oh, Ali dah bangun balik eh. Kawan-kawan dia semua dah habis, ketua-ketua semua habis. Cerah kalah. Ada harapan lagi, koi. Tapi apa? Oh, dia tak nak lawan pula. Tak seriklah tu. Oh, dia Ali. Nampaknya Gecet kamu tak disambut sana. Dali Electro Benedetti. Ha. Dia mesti boleh counter kau. Uh kena lah injek lah. Haดู Hapuskan dia. So macam mana Kim? Macam mana kau nak tikam tak? Kawan kau ni. Cuma dah tak sanggup Tunduk hmm. pada arahan yang melampau hmm. Tapi dah terlambat Benda dah Kim, masuk Baru nak ni Kim Ini tujuan asal kita Oh Oh Oh Okay so ingatkan Rizuan dah datang Rizuan kat sini tak settle lagi ya, Rizuan yang dah telah di upgrade Enhance Rizuan Memang tak lewat apalah Sebab dah macam start off kan Wooo Ya, lawan sama siri eh. Adik beradik, adik-beradik kandunglah. Ali, pergi tolong Kim. Huh? Tapi aku seal tak bolehlah. Seorang je boleh lawan oh, dengan Kim. Dia, Dia kena redeem kau-kau kan. ha. Oh. Ooh. Yeah. Yeah. Oh, tak dapat. Wih, makan tu kakak buka, weh. Mata saya. Ha, ah, sudah. Mata sebab dia buta ke apa? Kau. Wah, Rizwan pun tak boleh juga. Yelah dia sorang, eh. Setelah semua misi yang kamu jalankan untuk mereka, dah kalahkan musuh mereka. Berulang-ulangkan. Wah, oh, kus ke transition ni anyway. weh. Dua hero. Iris ditarik semula. <coughs> ya, shadow ya tuan. Apa tu? Azura itu. oi kena cantiklah bulat. Oh, kena balik bola kau sih. Gila lah Rizwine betul-betul weh Walaupun dia kena pencemaran Azurio man Aku risau sebenarnya Oh dia pakai gitar ni eh ah, Dia pakai gitar Kim Oh ok Tangan tu dia jumpa kan eh? Macam Lita tu oh. Apa dia nak buat ni? Apa dia nak buat ni? Aku tak tahu Dia nak baling dia punya kasing ke dalam tu ke? Bukan Yang kan dia nak baling ke mainframe tu? Alisha Sekarang Ali Let's go Dual gasing Hei! Dia meluncur eh Boleh tahan tak kali ni Go Tiga layer Tembus Tak. Oh. Tapi tu bab belakang dia mesti kena hancurkan. Oh, dah dah rosak kut. Saya akan hancurkan kamu semua. jangan. Oh, pecah. Oh. Kereta okay, dah tak ada dah, tak ada dah. Dia punya serangga dah tak ada. Makan diri dia sendiri What the hell? Memang tak lissah mai lah kan. Ya, inilah padah dia. Singku ada. Kau tak perlu risau sekarang. Oh, inabla lah. Baik lah. Saya akan tunggu. Serong. Walaupun kami tidak dapat mengawal mainframe dalam masa yang singkat, tapi ia sudah cukup untuk kami rancang rangka seterusnya. Oh, takkan ada langkah kalau aku jumpa kamu Dai. Yeah, Berzi. Ha? Huh? Ya, eh, Dimsi, Dimsi sayang juga kan, stress eh dua dia kan. Rizwan, kita kena tolong dia. Ya, sebab stress antara ya, semua numero. Okey, sebenarnya dia orang dipergunakan je. Sebab so, macam mana dia cancelkan plan dia. Oh, dia retired. Bukan salah dia pun. Kan? Dia pun kena kontrol. Kita salahkan dia. Tapi mungkin dia rasa benda ni terlalu berat sangat kan? Oh, tuan, dikembali balik. Is sebabkan serangan. Sebab pemilihan pemenang dibuat berdasarkan markah keseluruhan pertandingan. Juara mata arena. Pemenangnya, Agent Alicia. Woo, Alicia yang menang. Okay, aku terima je. Alright, sebab Alicia memang perform gila gile lah. Alright daripada defending apa semua eh waktu last tu dan mini game tak dapat iris sky hmm. this is interesting we finally dia layak juga <coughs> Tapi kan Padaian memang potensi gila pilihan pilihan Ali ahli. Dia tak ada Adaskan Iris pun aku tak tak boleh nak brain lagi kuasa yang last tu. Getir. Digabungkan dua gasing oh, tu. Penghargaan kamu semua akan diserap semula ke dalam ekosistem oh. dan Okey okey okey so dia orang <Glalaman> boleh rematch balik. <Glalaman> untuk apa arena akan datang dengan ejen lain pula. Betul kau okey aku dapat ni. Tak okey. Nak balik. Mana boleh racing kan. Okey macam mana? Kau ada pergi lawat dia kan. Uh -uh. Dia masih dalam tahanan Iris memang tak sepatutnya pulang ke tangan kamu huh? Sebenarnya Sebab utama kami awalkan Arina okay. Akhirnya untuk mempersiapkan kamu Haa hmm. ah. Hari ini kamu akan ditugaskan Ke projek rahsia mata Projek rahsia Yap Yap Yap ini ada movie tu Memang dia dah memang candidate lah. Ini memang confirmkan dia lah Yap Let's go! Suit baru! Full suit! Itu saja? Itu saja? Something? No! Aku punya lah! Guys, aku punya lah tunggu. Alright. Sampai ada benda lain ke kan? Tapi tak ada! Okay, so itulah dia untuk season 3 nampak tergantung eh kat hujung tu. Aku punyalah tunggu daripada movie, dia orang cakap dah yang Ali memang candidates uh, untuk Satria. Aku tunggu bilalah nak keluar, bila keluar dalam season ni. Rupanya tak, dia orang setting up season ni. Macam mana dia orang setting up uh, Uno punya uh, apa Uno punya story macam season 1 lah kan. Nah, uh, sebab season 1 kan filler je kan. So season 3 ni dia bukan filler. Tapi dia setting up uh, Ali punya development untuk season 4 di mana mungkin kita akan tengok Uh, Satria beraksi eh, Sebab itulah kan Kostum dia kan For oh, sure lah itu kan Kalau aku salah Aku tak tahulah Tapi aku rasa itulah ah. So overall Season 3 ni memang best Walaupun aku rasa Pacey ni agak sikit laju sikit Bukan laju Banyak sangat benda berlaku Aku nak proses pun Memang Tak sempat lah Tak menyempat ah, Sebab dia nak Settlekan pasal uh, Singkur tu dalam satu season eh, 13 episod Berbeza dengan uh, Uno kan Dua season tapi aku puan hati. Memang puan hati gila. Uh, itulah dia reaction aku. Aku excited dengan Ali punya development akan datang dengan kostum baru. Dan Ali Shah dapat Iris. And finally uh, dia akan lagi jadi, jadi lagi gempak lah kan dengan duo dengan Ali lagi kan. And then yang lain pun dapat reinstate balik. Memang best lah. So kalau korang suka dengan reaction aku sepanjang season 1, season 2, season 3 korang boleh like. Jangan lupa untuk subscribe juga. Ini adalah episod terakhir. Yang aku react. Uh, kita terpaksa lah tunggu season 4. Ataupun movie. Uh, yes. Terima kasih semua. Pada siapa yang support. Assalamualaikum dan bertindak segera. Bye-bye.